Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi di siap-siap Ramadhan Di uh, kali ini, hari ini saya mau belajar sama Abi Qures Dan saya mau ajak teman-teman juga untuk belajar makna dari surat Al-Ma'un, Abi Quresh Kita belajar ya. Al-Ma'un dan seperti biasa pertanyaan pertama Nana, tema utama surah ini? Tema utama surah ini berbicara tentang kecaman terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan kaum lemah Apalagi anak-anak yatim, itu satu yang kedua, dia berbicara tentang apa itu substansi sholat. Hmm. Ada substansinya, dan eh, tidak jarang orang hanya melaksanakan sholat, tapi tidak meng menghayati substansi sholatnya. Itu jadi ada kecaman menyangkut eh, dua hal ini. Hmm. Alquran banyak bicara soal anak yatim, ya, Bi? banyak sekali berbicara soal anak yatim hmm. dan menarik bahwa ada uraiannya menyangkut pemberian bantuan pada anak yatim, ada juga uraiannya menyangkut pembinaan mental anak-anak yatim. Hmm. Yang lebih diperhatikannya itu dan yang lebih dahulu ditekankannya itu perlunya memberikan perhatian terhadap mental, memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Karena apalah artinya memberi bantuan materi kalau tidak memberi Pembinaan mental, pendidikan, peterskasi. banyak sekali. Dan eh, kalau spesifik bicara almaun, anak yatim di sini bicara soal pemberian bantuan. Pemberian banyak. bantuan. Di sini sebenarnya ada dari dari segi teks itu lebih banyak menyangkut hati. Tapi kalau kita lihat dari segi sebab nuzulnya itu menyangkut materi. Jadi ini ayat, surah ini turun. Ada seorang menyembelih. Unta. Ada satu anak yatim mendekat ke sana, minta sebahagian dari itu. Dia dihardik. Jadi dilukai hatinya. Bukan saja tidak diberi, tapi dilukai. Maka turunlah ayat ini. Ara'ayta laliyyukadzibu yatim. Tahukah kamu, apakah engkau pernah, sudah pernah melihat dengan mata kepala atau mengetahui Orang yang mendustakan ad-din. Din itu punya dua makna. Bisa berarti agama. Bisa berarti hari pembalasan. Pembalasan. Sebenarnya kata din itu hubungan antara dua pihak. Yang salah satu lebih tinggi dari yang lain. Agama begitu. Memberi hutang begitu. Membalas begitu. Ya Tengah. ya kalah oleh ya, do, ya do itu eh, mendorong bisa dengan fisik. Dan disertai dengan ucapan kasar. Hmm. Nah ini inilah yang di Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka atau yang mendustakan itu adalah yang mendorong dengan keras yang menghardik anak yatim. Anak Jadi levelnya itu mendustakan agama ya? Iya. Karena itu din ada yang mengartikannya agama. Tapi kita, kita tidak usah pertentangkan karena setiap agama ada keyakinan tentang adanya pembalasan. Nah, orang ini dinilai mendustakan pembalasan karena apa Karena dia menganggap kalau dia memberi pada anak yatim dia tidak akan dapat balasan Karena miskin, tidak akan membalas, tidak mampu Dia lupa bahwa kalau dia membantu orang lemah Tuhan yang akan membalas Tapi dia tidak percaya itu Dia tidak percaya kalau kita artikan pembalasan salah satu substansi agama tidak ada agama kecuali menyembah Tuhan siapapun Tuhan yang di. Kedua, ada hubungan dengan Tuhan, itulah ibadah dan yang ketiga percaya bahwa ada pembalasan. Kalau tidak percaya bahwa ada pembalasan yang adil itu orang bukan beragama. Nah, maka di sini, tahukah kamu orang yang ini ladzi baru dia setelah tadi menyinggung perasaannya Anaknya saja ada. Walaya ala ta am. miskin Yang tidak menganjurkan, memberi makan orang miskin Benar -benar, Tidak menganjurkan Menganjurkan aja tidak Apalagi dia tidak. sendiri tidak Dengan kata-kata tidak menganjurkan Itu berarti tidak seorang pun yang tidak dapat melakukan itu Walaupun anda miskin Anda bisa menganjurkan dengan berbagai cara agar memberikan kepada orang miskin. Tapi kemudian ayat berikutnya itu lagi-lagi seolah-olah nampaknya tidak nyambung. Ah. Dan maka celaka besarlah bagi orang-orang yang salat. Salat. Nah, ada dua hal yang Abi mau terangkan di sini. Yang pertama, kalau Al-Qur'an memerintahkan salat, itu selalu didahului oleh kata aqimu. Kita terjemahkan dirikan. Sebenarnya bukan dirikan. Berdiri itu menampakkan sikap sempurna, sikap hormat, hmm. sikap melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kenapa kita waktu Indonesia berdiri hmm. sempurna. sempurna? Penghormatan, penghormatan Allah menyerahkan aqimus Salah. Dirikanlah. Sempurnakanlah sholat itu sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, dan sebagainya. Nah, nah, tapi nah. di sini nggak pakai Di al ini. Berarti ini bukan uh, merujuk ke sholat ibadah ritual. Merujuk ke sholat ibadah ritual itu, tetapi dia melakukannya tanpa dilakukan dengan sempurna. Hmm. Jadi nah, ini peringatan juga. Iya, peringatan juga. Apa kaitannya dengan tadi yang Nana tanyakan? Eh. Orang yang sholat itu menyadari kelemahannya. Orang yang salat itu bermohon. Kalau Anda bermohon pada Tuhan dan mengharap agar supaya diberikan permohonan Anda, bagaimana kalau ada orang manusia yang bermohon pada Anda? Anda mampu lantas tidak beri. Hmm. Itu berarti Anda tidak menghayati. Hmm. Substansi salat itu adalah permohonan dan pemberian bantuan. Hmm. Substansi salat itu adalah tulus. Hmm. Ini dia tidak tulus. Dia tidak mau memberi, hmm. Hmm. maka celakalah. Walau dia melaksanakan sholat dalam bentuk yang eh, bentuk sholat berdiri, rukuk, sujud, hmm. tapi dia tidak melaksanakan substansi sholat. Substansi sholat adalah dinahum yuraun, bermuka dua, hmm. dan enggan membantu. Walau dalam hal-hal yang kecil, hmm. itu, itu sambungan ayat dulu, nah, ya. jadi ini ayat sebenarnya peringatan besar pada kita bahwa agama itu bukan ucapan. Jangan anggap orang yang kafir mengingkari agama itu yang oh Tuhan tidak ada ini. ini. Orang yang tidak mau membantu yang butuh itu adalah salah satu manifestasi dari pengingkaran agama karena ia tidak memahami substansi, dia tidak memahami substansi tidak sholat, Dia sholat tapi tidak menghayati substansinya tidak memberikan pertolongan. Aa. Ini peringatan. Rasulina lagi an sholatihim saluh, dia katakan an sholatihim bukan fi sholatihim. Bedanya apa? Nah, kalau fi di dalam sholatnya dia lupa, hmm. tapi kalau an menyangkut sholatnya dia lupa. Hmm. Kita lupa di dalam sholat ditoleransi. Lupa ayat, lupa ini rakaat keberapa, A, itu pasti toleransi? I, A, kalau dikatakan V itu, kita ter terkecam. Hmm. Tuhan tidak mengecam Anda kalau Anda lupa. Karena lupa itu sesuatu di luar kemampuan manusia, nasihat. Tapi kalau sahin melupakan karena eh, enggan memperhatikan. Ini yang lebih berat. Nah, wailo neraka bagi yang sholat, tetapi mengabaikan substansi sholatnya. Apa substansi sholat? terangkan hmm, yang hmm. yang selalu riak dan menghalang-halangi orang. ini ini ayat ini surah, salah satu surah yang sangat ditekankan oleh Kiai Ahmad Dahlan, hmm. Muhammadiyah, ini, ini yang substansi agama itu bukan sekedar dzikir ini ini, membantu, memberi perhatian pada kaum lemah, itulah substansi agama. Hmm. Ya, substansi kan? agama, almaun yang terjemahan bebasnya ini terjemahannya barang-barang yang berguna. Ah, uh, ya yeah. itu macam-macam penafsiran ulama abikira ada enam tujuh pendapat. Ada yang berkata dulu zakat tidak. Ada yang berkata barang-barang kecil boleh jadi pinjam panci, pinjam eh, martil itu hal-hal yang kecil semacam itu tapi berguna yang di, yang diperlukan hmm. boleh jadi tidak berguna sudah sama Nana berguna buat Abi hmm. terus ada orang yang demikian kikir minta pinjam tidak mau dikasih hmm. nah, itu bukan orang beragama apalagi kalau anda punya kelebihan simpan saja di lemari oh itu bukan orang beragama berikan orang dong biar dipakai biar digunakan nah yang naun dia menghalangi orang itu, itu menghalangi dirinya untuk memberikan itu. Wow. itu orang tidak memahami substansi wow. agama. Ya. Itu orang yang melupakan tuntunan-tuntunan Tuhan. Tuntunan, tuntunan. Itu ayat kita ini, surah kita ini. Semoga kita terhindar menjadi orang yang seperti itu Betul, ya Betul, insyaallah insyaallah insya insya insya Terima kasih, Abiku. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sudah Mas. menyaksikan sihab sihab insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum.